Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya akan mempromosikan ini. Ini USB lama ya. Ini buat baterai Garmin dan lain sebagainya. Ini kita jual 2000-an. Ini masih baru, ini stok lama. Ini ada beberapa habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 8 ini Ini udah 8 piece Ada kalau ada lagi Oh tidak ada lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini Ada 8 piece ya. Ini harganya 2.000 Untuk panjangnya kita akan ukur berapa ini Lebihnya ini modus NTI, kurang lebihnya ini 25-an ya, 25.6 ya. <coughs> ini sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share ya. Jika ada pertanyaan, bisa Anda tinggalkan di kolom komentar ingat ini harganya 2000an kabel usb ini untuk tipe hp lama seperti blackberry yang jadul dan lain sebagainya ini masih keadaan baru anda bisa beli ini terima kasih atas perhatiannya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh